tiga sebelah kiri ya. Kalian udah pernah ke Kawai Dan ini ada sepenggal kenikmatan yang aku rasain dan pengen aku bagiin dalam bentuk video. <backing> <laughs> It's a hard job Hard weight It's pretty really yeah. hard job Hard weight How many kilos? Kilo. Uh, 75 kilos I turn I turn 75 five 75 kilos 75 kilo.